Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi game CMU yang buram atau game yang di emulator Wii U yang buram gitu. Jadi saat kalian main itu kurang tajam gitu ya, misalnya kalian main di layar 4K atau mungkin di layar 2K atau di layar 1080 mungkin kayak saya. Dan kalau kalian tahu juga, setiap game itu selalu ada internal resolutionnya, misalnya kayak di Wii U untuk internal resolusi itu berapa? 480 atau 720 gitu. Jadi kalau kalian mainin di 1080 atau di 2K itu kalau di upscale kayak gitu bakal jadi buram gitu. Jadi untuk cara mengatasinya kalian harus menggunakan graphic packs gitu atau mungkin ya semacam mod gitu ya. Tapi untuk uh, resolusi doang karena untuk uh, option di sini untuk di CMU itu nggak ada gitu. Untuk uh, settingan resolusinya beda kayak PCSX2 atau mungkin rpcs 3 itu ada gitu. Kalian bisa klik kanan, terus kalian bisa klik yang edit graphic packs gitu. Dan di sini, untuk yang graphic packs, untuk defaultnya ini kosong gitu ya, nggak ada. Dan kalian harus connect ke internet untuk uh, download community graphic packs-nya. Dan sini ada tulisannya, download latest community graphic packs. Kalian bisa klik aja, tapi ya kalian harus connect ke internet. Dan ya nggak gede-gede amat sih untuk uh, settingannya gitu ya, karena ini... Uh, base uh, notepad base gitu jadi enggak kata kalau gede amat karena ini ya cuman settingan dari notepad dan ya paling cuma satu atau dua mb gitu dan sini untuk resolusinya kalian biasanya sih untuk yang uh, Grafik Packs dari community ini biasanya uh, resolution atau mungkin shadow dan sebagainya gitu enggak kayak haze atau mungkin uh, remove motion blur karena untuk yang haze atau mungkin motion blur itu yang lebih uh, advance nya gitu ya kalian bisa cari di internet biasanya untuk di uh, community grafik packs ini enggak ada karena bisa dibilang ini yang official dari wikinya gitu dan di sini untuk aktif uh, presetnya kalian bisa ganti ke resolusi yang mau kalian uh, pakai gitu di layar kalian misalnya 2k atau mungkin uh, 4k gitu ya. dan kalian bisa melihat di sini untuk defaultnya sendiri adalah 720p, dan nanti kalau kalian main di layar 1080 atau mungkin ya lebih besar dari resolusi defaultnya nanti bakal buram gitu dan kalau kalian misalnya pengen naikin resolusinya misalnya ke 2k atau mungkin 1080 kalian pastiin untuk GPU kalian kuat gitu karena kalau kalian ganti uh, resolusinya itu butuh uh, GPU power yang lebih tinggi gitu dibanding yang defaultnya gitu dan kalau untuk emulasi itu biasanya uh, pakai CPU kan. Untuk uh, powernya yang dibutuhkan. Pokoknya kalau CPU-nya bagus ya emulasinya bakal jalan. Contohnya kalau kalian tahu juga Xbox Series S gitu. Itu bakal jalan untuk uh, emulator ya gitu. Karena ya untuk CPU-nya bagus tapi untuk GPU-nya kurang bagus. Dan ya GPU... Uh, dibutuhkan untuk resolusi yang lebih tinggi misalnya 4k atau mungkin 8k kalau kalian misalnya mau main di TV atau mungkin di monitor 8k mungkin nanti bakal ada gitu dan ya kalian butuh uh, GPU yang bagus gitu saya di sini menggunakan 960 m dan untuk Super Mario tadi saya menggunakan shadow resolution untuk yang medium ya itu jadi patah-patah jadi saya untuk resolusi resolusinya saya matiin aja, saya cuma butuh resolusi aja, jadi biar ya biar tajem, tapi jujur saya sih ngelihatnya kayak nggak ada perbedaan, walaupun ya ada sih perbedaan antara 1080 sama 720p, cuman kalau gamenya fun ya nggak jadi masalah gitu resolusi juga sama ya udahlah gitu untuk uh, gambar atau resolusi nomor 2 gitu gameplay atau cerita ya lebih uh, nomor satu gitu menurut saya, ya, atau saya suka main gamenya kayak gitu yang penting cerita atau gameplaynya seru ya enggak apa-apa gitu gampang jelek pun gak jadi masalah dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks vokal bye bye